Thomas Adven Perangin Angin Bangun, yang populer dengan nama Adven Bangun. Seorang aktor laga senior tanah air yang lahir pada tanggal 12 Oktober tahun 1952 di Kaban Jahe, Sumatera Utara. Adven Bangun pernah menjadi juara nasional karate pada tahun 1971. Dan pada tahun 1976 bermain di film pertamanya berjudul Raja Wali Sakti. Sepanjang karirnya lebih dari 50 judul film pernah ia perankan. Adven Bangun meninggal pada tanggal 10 Februari tahun 2018 akibat penyakit diabetes dan komplikasi ginjal.